yang bersama untuk memberitakan ini. Lasar Kristus naik gunung, turun lebar susah senang untuk memberitakan ini bagi dunia. dekat atau jauh jalan ini jauh temu tanpa gaji naik gunung turun lebar tanpa gaji naik gunung turun lebar sekian lama Mengeluh, mengalami suka duka. Tiba saatnya ku akan pergi. Langit biru di sana, makotaku sudah disediakan Yesus, sore ini, waduh, tiga kilo, kilo, Yesus, kilo. Jangan lupa Yesus share, Aku coba, ngepaga, nindi tu Keeps among